Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 D yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan cara untuk menyelesaikan soal kemampuan pemecahan masalah. Nah, yang pertama, kalian pahami terlebih dahulu soalnya. Nah, di sini di soal nomor 1 dibaca dulu ya, dalam suatu kelas yang terdiri atas 40 siswa, diketahui 24 siswa gemar bermain tenis. 23 siswa gemar bermain sepak bola dan 11 siswa gemar kedua-duanya. Kemudian gambarlah diagram frame dari keterangan tersebut. Kemudian tentukan banyaknya siswa yang hanya gemar bermain tenis, yang hanya gemar bermain sepak bola, dan yang tidak gemar kedua-duanya. Kita mulai dari yang pertama yang A. Nah, yang A itu adalah tahap memahami masalah. Di sini kita diminta untuk menuliskan apa yang diketahui, kemudian apa yang ditanyakan dan juga memahami apakah data yang diketahui tersebut kurang, cukup atau berlebih untuk menghitung hal yang ditanyakan. Kita tulis dulu yang diketahui. Nah di sini yang diketahui adalah dalam suatu kelas terdiri atas 40 siswa, 24 siswa gemar bermain tenis, 23 siswa gemar bermain sepak bola dan sebelah siswa gemar kedua-duanya. Nah, informasi tersebut ini sudah cukup untuk menggambar diagram Venn. Nah, sehingga sekarang kita mau mencari uh, yang pertama yang hanya gemar bermain tenis. Oke, okay. yang hanya gemar bermain tenis itu berarti kita lihat di sini banyaknya siswa yang bermain tenis ada 24. Berarti 24 akan kita kurangkan dengan yang gemar kedua-duanya ini yang gemar kedua-duanya ada 11 berarti 24 dikurang 11, jawabannya adalah 13 nah ini uh, adalah yang hanya gemar bermain tenis, jadi Hanya gemar bermain tenis itu ada 13 anak Selanjutnya Yang B Yang hanya gemar bermain sepak bola Sekarang kita lihat Yang suka sepak bola ada berapa di sini? Ada 23 siswa Berarti kita tulis 23 Kemudian dikurang dengan yang gemar kedua-duanya 23 dikurang dengan 11 Yaitu diperoleh 12 nah, Berarti 12 ini adalah siswa yang hanya gemar sepak bola. Itu ya. Selanjutnya yang tidak gemar kedua-duanya. Nah, untuk mencari yang tidak gemar kedua-duanya, berarti kita bisa gunakan cara Di kelas itu kan ada 40 siswa Berarti uh, Jumlah dari seluruh siswa Itu ya 40 Kemudian kita kurangkan Dengan yang hanya gemar tenis Kita kurangkan dengan 13 Kemudian kita kurangkan lagi Dengan yang hanya gemar sepak bola Berarti kita kurangkan dengan 12 Terus kita kurangkan lagi Dengan yang uh, Gemar kedua-duanya 11 itu ya. Nah, sekarang 40 dikurangi 13 dikurangi 12 dikurangi 11. yaitu sama dengan 4. Jadi, empat anak ini merupakan yang tidak gemar kedua-duanya. tidak gemar kedua-duanya, gitu ya nah, sekarang kita sudah memperoleh banyaknya, kemudian yang C, gambarlah diagram fan untuk mempermudah dalam penyelesaian sesuai dengan kegemarannya kita mulai dari yang suka tenis, nah di ujung sini kita beri, beri huruf S ya sebagai diagram fan-nya uh, jadi cara menggambar diagram fan itu, buatlah persegi kemudian di sini, di ujung diberi huruf S gambarlah dari dari uh, yang suka tenis, yang suka tenis aja di sini ada 13 Nah, kemudian yang suka kedua-duanya, berarti yang merupakan irisannya ini Yang irisannya ini kan merupakan wilayah bagian sepak bola dan juga wilayah bagian tenis Banyaknya ada 11 anak Nah, kemudian yang suka sepak bola saja itu ada 12 Dan yang tidak suka kedua-duanya ada 4 Nah, sekarang coba kita cek yang bagian D Menurut Rapi, banyaknya anak yang gemar tenis 13 orang Bener nggak? Setelah kita hitung, berarti bener ya pernyataan Rapi Yang berikutnya, gemar sepak bola Itu ada 12 orang Nah, setelah kita hitung juga tadi Yang gemar sepak bola itu benar 12 siswa Dan banyak siswa yang tidak gemar kedua-duanya Ada 4 orang Nah, sedangkan menurut Rian Yang gemar tenis 15 Gemar sepak bola 14 Dan yang tidak gemar kedua-duanya 6 Berarti menurut Rian ini kan kurang tepat Nah sekarang, menurut pendapat Anda, jawaban siapakah yang benar? Nah setelah kita melakukan perhitungan dan kita cek, ternyata jawaban yang benar itu adalah jawaban rapi gitu Nah gitu ya, kenapa? Karena kita sudah hitung, banyaknya siswa yang gemar tenis itu 13, yang gemar sepak bola 12, dan yang tidak gemar kedua-duanya adalah 4 Nah jadi seperti itu, langkah-langkah penyelesaiannya untuk uh, instrumen tes kemampuan pemecahan masalah matematika. Jadi langkah-langkahnya. Yang bagian A kita itu diminta untuk memahami masalah, kemudian yang di bagian B kita itu diminta untuk bagaimana merencanakan penyelesaian masalah. Caranya gimana di tahap perencanaan ini? Di sini dengan cara kita baca buku, kemudian baca modul dan juga dilihat video pembelajarannya. Nah, setelah kita memahami materi terus kita lakukan langkah berikutnya yaitu menyelesaikan pemecahan masalah gitu ya nah setelah itu kita harus melakukan periksa kembali tujuannya apa supaya jawaban kita itu uh, sudah dipastikan benar dan sesuai dengan konsep dan juga materi gitu jadi untuk uh, menghindari kesalahan-kesalahan jadi kita harus melakukan cek nah Demikian tadi beberapa contoh Soal penyelesaian masalah Yang dapat saya sampaikan Semoga dapat dipahami dengan baik Semangat terus ya belajarnya Apabila ada yang kurang jelas Silahkan tanyakan langsung Ke saya Oke saya akhiri uh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh